Toring Baba mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia ke-76. Toring Baba! Keren, keren, keren! Kita akan coba naik ke atas bukit Batu Belimbing. Di sini ada tulisannya, "Tuh hidup terus, berlalu kemarin." Kenangan hari ini berlalu esok jalannya. Welcome to Batu Belimbing. Tuh. Kondisi Batu Belimbing di dalam... Ada Ada ya? Permisi. Ada orang? kondisi uh, batu belimbing kita harus mendaki menggunakan tangga ini. Oh ini dan, yang besar, Masya Allah Dan kita harus berhati hati-hati Itulah yang batasnya dong Naik, bompar, ayo Oke okay. okay. Sampai Dan kita harus lanjut lagi Ke atas dengan kondisi yang cukup Be terjal your... Inser Enggak kok, Hah? Kau kukuk Enggak Enggak nah, Enggak Enggak, jangan macet itu Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, gue yang pada dasar takut tinggi, Bang Enggak Enggak Wah, <tuk> biasa gunung maras, Enggak, kok Beda, beda-beda, enggak beda, beda, beda kondisinya Enggak Beda-beda, enggak, <tuk> kok Kok udah santup lah, Pak Kayu Enggak, ya, takut ini Enggak, kayu sih, kuat, kayu, kok Kuat kayu, kok Kuat, ku ku sanggup Pak Maaf lah, kok ada orang datang hmm. ada. ada. orang datang. Oh iya. Ini ceritanya Tidak -tidak cipu, ada pasang, nih. <tik> <tik> Naik tangga pencitraan ya. <tik> Naik tangga harus pencitraan ya. <tik> okay. Ini kayak apa? Hah? Asti. <tuh> warisan budaya dulu, sayang sayang, seribu kali sayang negeri sajiran lagi like Indah Oh Indah pasti kuat nih Yang sistem imunnya masih <laughs> ya, Mari kita saksikan ini peserta berikutnya Mulai Memanggap Menaiki tangga Hingga ke dek tengah Emang kapal Belimbing <laughs> Ya ini sepertinya Kapal-kapal uh, namanya kapal belimbing Allah <laughs> bang Silahkan lanjut oh, ya. ini Itu tangganya <laughs> Oh, foto, -foto ini, kan. menang, kayak kau dikirim ke Batu nah, oh, ya. hari ini Lalu, Hari ini benang -benang sahat, dengan memperingati benang -benang. kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Kita semua dari Turing Bubble merasa sangat berbahagia Bahwa kita telah berkunjung ke sebuah tempat yang sangat langka di Pulau Bangka Inilah dia Batu Belimbing yang ada di Jebu Laut, laut. Jibu laut ya. Ya, jibu laut ya Jibu laut meskipun batu ini ada di daratan nah, Demikianlah bahwa kita semua hari ini merasa merdeka Merdeka untuk uh, turing. turing bubble ya Merdeka <laughs> untuk turing bubble betul, betul sekali Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah Merdeka untuk membahagiakan kita semua hari ini Amin. Ya, Apakah kalian merasa bahagia? Alhamdulillah, Alhamdulillah sukses untuk kita semua touring bubble keren keren keren sombong amat kota mentok, kota timah tujuh duren, lambang kota sungguh banyak pantai yang indah, batu rakit, salah satu. Tanjung Kalian ada di Mentok, laut indah pasir berputih Kalau ikan dak ngok ningo, rugilah ikan kalau dah singgah. berjalan sama emak-emak yang kayak gini, semuanya monarkis. Tuh, tuh kan, tuh, tuh. Tuh. Tuh. satu ini apa cekrek lagi? iya nah. maksudnya kita sekalian narses itu kita mengabadikan momen-momen yang, yang ada di sini belum tentu kan uh, ke depan lain lagi kita datang lagi itu ya kecil kemungkinan jadi setiap saat itu kita Cekrek-cekrek kerek kerek batu nahan nahan nahan batu ke ya. sini ya Ini. Ah. Oh. Eh, oh. boleh oh. boleh boleh wah wah super hero Wah, super hero. Boleh, boleh, boleh, boleh. Lagi, kurang mundur. Keren, nih, keren caci, keren kurang. Keren, keren, keren, keren. Batunya melayang. Wah. Wonder Woman sama itu. Sama itu? Sama satu laginya itu? Huluk. Huluk. Ya, ramai, ramai, ramai yang angkat batu. ada lomba berpak tak Batu balai tempat bersantai. Ada wisata gunung. Terus di sekarang kita ada di Batu Blimbing Dusun Jepu Laut tepatnya di Desa Kelabat Kecamatan Pari 3 Nah keunikan dari Batu Blimbing ini sendiri apabila kita lihat batunya itu dia bentuknya seperti buah blimbing tuh dia bermotif seperti itu ada polanya. Nah rata-rata semuanya batu di sini kayak gitu semua kalau kita bisa lihat itu semuanya rata-rata kayak gitu sampai yang batunya paling gede juga di situ di atas itu kayak gitu semua tasum ya tuh semuanya sama bermotif seperti buah belimbing oke sayang oke okay, spradi sekarang kita akan meninggalkan batu belimbing dan kita akan menuju ke pantai jalan selanjutnya oke okay video terbaik sama subscribe pantengin terus channel Papa Bukankah jangan lupa untuk di screenshot gak deh di subscribe yeah. like comment and share ke sosial media oke okay. that I no.